Halo guys, balik lagi bareng aku. Hai di sini main di Starlight Princess kali ini aku cok Cuman bawa modal seratus ribu, langsung aku mainkan aja bos. Big dua puluh, big big big big, cha La la la la la la la la la la, week week week la, la la la la la la la la la, week week week week la. Eh bulannya pecah. Waduh ada kaliannya cow. Uwara, eh. Uwara, eh. Gua đâu. Hmm. Oke, okay, turbo gua taruh ke turbo lagi. 50. Oke. Okay. Oh. sekebon cok pecahnya cok Wede deh mataharinya anjir loh mataharinya lo pecah cok wah gila Wah. Ayo is jangan dikasih kendor lah is. Jangan kasih kendor is. aduh jangan dikasih kendor lah is bang dilempar, uh, hai v, pintanya pecah, aina v e e a e a e Halo, jancok! Aku dapat spin gratis, cok! Astagfirullah, ya Allah, jancok! Oh, mas mas! Ya Allah, kan aku skaternya, cok! Cok! Ini nih, kalau kurang fokus, cok! Jadinya, cok! Memang dasar aku, cok! Gak nah, jelas aja itu. Dasar, eh anjir lah cowok itu nggak ada yang pecah lah aku jepet ya hmm. bolanya kecil kali cow dapet dapat hmm. kalian tapi ah. polaannya E a ah, e a ah, e, ah, e, e we, kunjeng kaliannya cobanya anjing-anjay Sena mantap akhirnya coy akhirnya Anjir pecah lagi is itu kuning nah ha nah, biru kaliannya is, Waduh bulan mantap kaliannya datang eh dari ini, lagi cok a e a e a -e a, a e a a e a a e sensasi sensasi a e a e, a -e. tadi udah kayak mengantuk-mengantuk aku cokan. lah ini cok apa ini? Ini lah waduh, ternyata di luar dugaan coy Dapat 500.000 ratus ribu. May, may, may, may, may. Waktunya untuk apa? Wede. ha. Oke, ini jajan untuk hari ini ya Besti Terima kasih udah pada nontonin ya Aduh, sempat, tadi udah sempat kayak Aduh, ini 100 gue yang terakhir Jangan sampai gue turun Tapi, karena gue percaya Tidak ada katanya Apa ya? Ya, gue terlalu kepedean sih orangnya gimana lagi Coba udah terlahir terlalu pede Memang tidak baik, tapi itu bagus Ya? Next video, next video, next video harus lebih profit lagi harus lah, harus harus harus lo, lo semua harus kudu wajib nge subscribe, like dan share, oke okay? wajib, oke okay? kalau bukan berarti kan bukan ya aku udahlah sedih aku, <laughs> see you di video-video lainnya, bye.